Halo Sobat Pintar, dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Kak Febri di acara Aku Pintar Gusto to Kampus. Hari ini Kak Febri berada dalam satu perguruan tinggi negeri yang cukup terkenal di Surabaya. Dan ini tentang keguruan. Dan, tahu nggak kalian ini kampus apa? Eh bener banget. UNESA atau disebut Universitas Negeri Surabaya. Dulu namanya adalah IKIP Surabaya. Saat ini Kak Febri jalan-jalan dan ditemani oleh Kak Kusur dan Kak. Baca. Nah, kalau kamu ini dari jurusan Kepan so, Santun. Jurusan so, Kepan Santun. Oh my gosh. Oh. Baca. Dikat pinggang diperlihatkan. What? What the fuck? What the fuck? What the nggak ada. Ikan pinggang diperlihatkan. Ma maaf kak, saya, saya miskin makanya Rafia. Ikan pinggang diperlihatkan. tak dibaca kata tertibnya. Get the fuck out of here. Ja, maaf kak. Tidur diperlihatkan tidur diperlihatkan live di zoom di, di tempat tidur tidur tidur ya yes, situ kamu pakai celana apa ini cara game ini on million kamu dari kemaren saya berikan main-main ya yes, situ kamu pakai celana apa System, uh, uh, kamu Caranya yang benar. Kita suruh kamu apa? Kita suruh kamu apa? Kita suruh kamu apa? Caranya yang benar. Anjing banget. Yang benar. Anjing banget. Caranya yang benar bisa saya kak? mohon maaf kak, mohon maaf kalau disuruh mundur terus ingin pakai headset gimana? headsetnya mau sepanjang sepanjang berapa? mau headset 3 meter eh? kalau mundur laptopnya mati rusak tuh laptop kalau mundur nih, kenal laptopnya makanya jangan kuliah terus tapi Iku kira 3 menit saja. Kanak-kanak goblok. Main, main ya. terus. Kemarin izin, kemarin ada tendangan kurang sopan. Siapa yang nyuruh duduk? Hmm? Sate. Sate. Berempat tusuk, 200 tusuk makan di sini. yang rasa let's get ready to rumble Tahu, tahu. Alangkah tolong, tolong, masuk tolong, masuk tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, masuk tolong, tolong, <tuk> <tuk> <tuk> Ha ha ha